Salam token bosku. Kesempatan kali ini nih bosku, kita akan ngulas ini bosku. Sepeda listrik, tapi ini punyanya Jarvis. Ya, kebetulan Jarvis kan apa namanya? Produk baru yang tersedia di toko kita bosku. Produk baru, termasuk produk baru. Karena kan kemarin Jarvis belum masuk. Ini sudah masuk Jarvis dan satunya kan optimal. Kemarin optimal sudah kita bahas. Sekarang ini Jarvis bosku. Nah ini tipenya Jarvis 2, Jarvis 2 bosku. Nah untuk fitur sama, untuk speknya spesifikasinya sama bosku. Jadi rata-rata ya baterainya memang masih pakai SLA 48 volt 12 ampere. Untuk dinamonya langsung cek aja bosku ya. Dinamonya 48 volt 350 watt. Tapi ini catatan bosku. Catatan. Kalau untuk Jarvis ini bosku ya, meskipun 35, 350 watt. Itu torsinya kerasa bosku, jadi memang kayak bener-benerin 350, bukannya hanya sekedar tulisan bosku ya. Nah, terus untuk jarak tempuh sama kecepatan, sama bosku, rata-rata sepeda listrik ya. Untuk jarak tempuhnya kurang lebih 40 km, untuk kecepatannya maksimal 35 km per jam. Untuk unit ini sendiri fiturnya sudah pakai pedal pedalasis, sudah pakai pedalasis, belum ada lampu sein belum ada lampu sein cuma cuman lampu depan sama lampu belakang aja nah ini kita cek bosku nah ini untuk posisi ini bosku ya ini bisa diatur diatur biar tidak terlalu sorotnya terlalu ke atas ini bisa diturunkan biar sorotnya agak ke bawah ini lampu lampu belakang cuman nggak ada ratingnya untuk lampu rem nggak fungsi bosku ya nggak ada ini kondisi nyala nah untuk display indikator ini dia sama kayak yang lainnya rata-rata Cuman indikator baterai, indikator baterai, terus fitur selanjutnya, oh ini bosku, tempo hari itu gak ada kayaknya yang seperti kayak ini ya, jadi ini ada pengunci kecepatan di sini, jadi ketika digas nah, ini kita kunci kecepatan di sini, ini kita lepas masih jalan, nah, fitur kayak ini biasanya yang ada di motor-motor listrik bosku, keluaran dari fly itu pasti ada pengunci kecepatan tapi untuk yang tipe-tipe lama bosku ya kalau yang tipe-tipe baru sekarang ini kayaknya sudah nggak ada mereka ganti tombol kecepatan pengunci kecepatan ini dengan ini bosku tombol parkir, parking brake nah selanjutnya fitur selanjutnya ini bosku ini ada banyak kontak bosku ya ini sama kayak city rider jadi ini ada kunci stop on off, terus ini ada kunci pengunci roda belakang, pengunci roda belakang. Nah di sini, pengunci roda belakang. Nah ini ada remote alarm, pemakaiannya sama kayak sepeda sepeda listrik lainnya bosku ya. Nah selanjutnya ini juga ada pedal asis bosku. Kayaknya ini pedalasis. Nah, ini sudah pakai pedalasis. Jadi dia sudah pakai pedalasis. Tapi tetap bosku ya, untuk pedalasis itu dimana-mana tetap konsumsi baterai. Jadi kalau kondisi off ya sama kayak sepeda-sepeda listrik lainnya. Terus lanjut, ini dudukan. Ini juga sudah empuk, Bosku. Bukan yang tipis, jadi ini empuk, enak untuk pengecasan di sini. Terus, selanjutnya ini ukuran rodanya. Ini dia pakai ring yang 16, 250 tubeless, Bosku. Ini kita cek, Bosku, ya. 16, 250 tubeless depan belakang. Sistem pengereman rata-rata kalau sepeda listrik sama masih pakai drum brake. Ini juga include-nya ada sandaran, sandaran belakang, cuman belum kita pasang ada spion charger. Ini pedalnya, Bosku ya. Nah, yang menarik, menarik Mas dari Jarvis apa? Yang menarik dari Jarvis, Bosku. Untuk yang namanya sepeda listrik, ya bukan namanya sih. Memang sepeda listrik, ini kan bari, baru awal, baru awal-awal tahun kemarin aja ya mulai trennya naik. Yang pasti itu kan untuk bengkel pedal listrik belum tersebar di mana-mana. Menariknya Jarvis ini dia kalau untuk ada trouble kerusakan dia langsung main pakai aplikasi, Bosku. Jadi nanti tinggal untuk garansinya atau servisnya itu tinggal download aja aplikasinya Jarvis, nanti tinggal di-scan barcode-nya di sini, di situ akan tertera. Di situ akan tertera untuk untuk masa garansi sama komplain kerusakan jadi menariknya Jarvis di situ. Yang lainnya masih belum ada ya. Yang lainnya rata-rata masih hubungannya sama dealer-dealer atau toko-toko penjual untuk masalah trouble kerusakan. Kalau Jarvis ini langsung pakai aplikasi, Bosku. Nah, mungkin cukup sampai sekian, Bosku ya, untuk mengulas sepeda listrik Jarvis yang tipe 2 ini, Bosku. Kalau misalkan ada salah kata atau salah ke... kalau misalkan ada salah kata atau mungkin ada pertanyaan yang perlu ditanyakan langsung bisa hubungi WA yang tertera di deskripsi, atau mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar bosku ya. untuk kalau misalkan ini trouble bosku, kalau misalkan ada trouble ini saya cuman ingatkan lagi kepada para-para bosku, bosku kalau memang trouble nya agak berat, mending lebih baik kalau misalkan bosku mau tanya mau diperbaiki sendiri dan mau dibuatkan tutorial pembuatan perbaikannya kalau bisa langsung di WA-kan aja bosku ya. Di situ ada info kontak. Jadi kontak kami di deskripsi itu bosku. Bukan cuma untuk penjualan saja. Tapi kalau misalkan butuh solusi untuk perbaikan, bisa langsung di WA-kan. Kalau memang kita bisa, kita pasti bantu bikinkan video tutorial cara perbaikannya bosku. Mungkin cukup sampai sekian sini dulu bosku. Untuk penjelasan ini, untuk, untuk mengulas sini bosku. Sepeda listrik, Jarvis 2 ini bosku kalau ada salah kata untuk salam ucapan saya mohon maaf jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang bosku jangan lupa like, subscribe, dan share salam listrik bosku loh salah bos, nah, mau awali salam token salam listrik <tuk> balaiho, balaiho, salam, salam, salam, salam token bosku Nenka, ya. <tuk> salam token bosku